Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang Zodiac yang berkuasa yang menjadi bos yang menjadi atasan di bulan Maret tahun 2021 namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan tentang zodiak silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi baik sebelum kita ke di yang disini saya informasikan terlebih dahulu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 Selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang berkuasa yang menjadi bos serta yang menjadi owner dalam suatu kategori pekerjaan di bulan Maret tahun 2021, jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan.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 Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer, yang dimana mana di sini digambarkan seorang cancer akan menjadi atasan, menjadi seseorang yang berkuasa, menjadi seorang owner di dalam suatu perusahaan, ataupun di dalam suatu usaha yang dimilikinya sendiri. Namun, di sini mencolok seorang cancer akan menjadi sebuah atasan atau pimpinan di dalam sebuah administrasi perkantoran, ataupun di dalam sebuah usaha yang dilakoninya, dan di sini juga digambarkan bahwasannya seorang cancer akan berjuang serta memberikan pengorbanan yang lebih untuk mendapatkan itu semua dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang lebih dekat dengan cancer sendiri dan di disini menggambarkan seorang cancer disini digambarkan akan menjadi sebuah pimpinan, menjadi sebuah atasan menjadi sebuah bos, serta menjadi seseorang yang berkuasa di dalam sebuah lingkungan pekerjaan yang dimana di sini seorang cancer akan didukung oleh pasangan serta mendapatkan doa dari pasangan cancer sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah strength secara umumnya strength itu diartikan kekuatan di dalam kelembutan hati jika kartu strength kita gabungkan dengan zodiac yang pertama di disini menggambarkan Sosok seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang kuat di dalam hati ataupun dengan kelembutan hatinya ia mampu memimpin orang-orang di dalam kategori pekerjaan yang dimana disini akan membawa keberhasilan kepada seorang Cancer Kepada orang lain yang dimana disini seorang Cancer akan didukung dimotivasi oleh pasangan ataupun orang-orang terdekat Cancer sendiri Dan itu yang kedua adalah Nine of Pentacles ataupun sembilan koin untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra yang dimana di sini digambarkan seorang libra akan menjadi sebuah atasan orang yang berkuasa orang yang menjadi bos orang yang menjadi pimpinan dalam kategori sebuah usaha ataupun pekerjaan di bulan Maret tahun 2021 di sini digambarkan apapun yang dilakukan apapun yang dikerjakan oleh seorang libra akan membuahkan hasil yang maksimal yang dimana di sini Kategori yang paling mencolok kepada seorang Libra di bulan Maret adalah menjadi seorang owner di dalam kategori usaha yang dimilikinya sendiri. Di sini digambarkan seorang Libra akan membuka usaha yang di mana di sini membantu orang lain, yang di mana di sini usahanya tersebut bisa memberikan pekerjaan kepada orang lain. Dan disinilah seorang Libra dianggap menjadi bos ataupun atasan serta yang berkuasa di bulan Maret tahun 2021. Dan untuk sebuah energinya adalah King of Pentacle. Secara punya King of Pentacle diperhatikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang lebih tua dari Libra sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Libra, merupakan sosok seorang atasan, pimpinan, serta owner di bulan Maret tahun 2021 yang mana di sini. Usaha tersebut adalah miliknya sendiri yang dimotivasi serta didukung oleh orang tua, orang-orang terdekat Libra sendiri. Dan jika kartu stran kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan kekuatan seorang libra berada di dalam kelembutan hatinya, yang dimana di sini seorang libra akan berhasil memimpin orang-orang di dalam kategori usaha yang ia miliki sendiri serta didukung oleh orang tua, sahabat ataupun orang-orang terdekat libra sendiri. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah seven of swords ataupun tujuh pedang. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang di mana di sini seorang Leo digambarkan ataupun dijuluki sebagai seseorang yang menjadi bos pimpinan atasan serta owner di dalam kategori usaha yang dimilikinya sendiri yang di mana di sini seorang Leo mencolok kepada akan membuka usaha yang dimana usaha tersebut miliknya sendiri serta di sini seorang Leo akan mampu memimpin orang-orang dan membahagiakan orang-orang serta membantu perekonomian orang-orang dan di sini orang-orang yang menjadi bawahan seorang Leo akan sangat men serta memberikan aura serta respon positif kepada seorang Leo di bulan Maret tahun 2021 dan itu support energinya adalah King of Swords. Secara umumnya King of Swords itu diartikan seseorang yang sudah dewasa seseorang yang sudah matang pikirannya serta seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri dan disini menggambarkan sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang menjadi owner dalam sebuah Usaha yang dimilikinya, serta seorang Leo mampu memimpin orang-orang tertentu yang dimana disupport dan diberikan masukan oleh orang-orang tersebut, serta masukan dari orang tua Leo sendiri. Dan jika kartu strength kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga, di sini menggambarkan kekuatan seorang leo terletak pada kelembutan hatinya yang dimana disini akan menjadi nilai positif kepada seorang leo serta disini seorang leo akan dihargai yang didukung penuh oleh orang tua sahabat serta rekan-rekan leo sendiri yang dimana sini seorang leo akan dijuluki seseorang yang berkuasa seorang owner di bulan Maret tahun 2021 tentu Zodiac yang, yang keempat adalah Ace of Swords. Untuk Zodik yang keempat, kita mempunyai seseorang yang bersedia Aquarius, yang dimana di sini digambarkan, seorang Aquarius akan menjadi seseorang yang berkuasa, menjadi seorang atasan pimpinan di dalam satu kategori, usaha yang dibuat, usaha yang dimiliki, serta usaha yang ia bagikan kepada orang lain. Di sini digambarkan, seorang Aquarius mencolok kepada seseorang yang mengajari orang lain, seseorang yang memberikan ilmu kepada orang lain untuk membuka usaha, yang dimana di sini akan berdampak positif serta meningkatkan kehidupan keuangan orang lain di bulan Maret tahun 2021 sehingga di sini seorang Aquarius dipandang oleh orang lain menjadi seorang pimpinan yang mampu memberikan masukan positif kepada mereka dan untuk support energinya adalah Page of Cup secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Aquarius akan menjadi sosok seseorang yang menjadi penyemangat yang membagikan ilmu memberikan ilmu kepada orang lain untuk meningkatkan kehidupan meningkatkan keuangan yang dimana sini tujuannya adalah untuk membahagiakan anak-anak mereka sendiri dan jika kaktus tren kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di disini menggambarkan kekuatan yang terletak pada kelembutan hati seorang Aquarius menjadi nilai positif kepada seorang Aquarius dalam membagikan ilmu membagikan cara bagaimana untuk meningkatkan keuangan meningkatkan kehidupan di bulan Maret tahun 2021 yang dimana sini tujuannya untuk membahagiakan keluarga membahagiakan anak serta di disini seorang Aquarius akan dijuluki seseorang yang berkuasa seseorang yang menjadi bos pimpinan dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiac yang menjadi atasan pimpinan bos serta menjadi seseorang yang berkuasa di bulan Maret tahun 2021 adalah seseorang yang bersedia cancer Seseorang yang berzodiak Libra, seseorang yang berzodiak Leo, serta seseorang yang berzodiak Aquarius. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang menjadi bos atasan pimpinan, serta menjadi seorang yang berkuasa di bulan Maret tahun 2021, semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan, Wassalam.